Balik lagi di channel Abang Da Irfan Dengan aku Irvannya Kali ini aku mau ngasih tau nih Pola-pola awal youtuber pemula Untuk agar video kita meleset Ya, ini harus diperhatiin Jangan disipele Karena pada dasarnya Banyak youtubers itu gak peduli Dengan hal-hal ini Jadi mereka langsung down Ya mungkin mereka main Baru berapa buat video Langsung down Jadi Hilang semangat tadi Jadi hari ini harus diperhatiin ya Yang step pertama itu Kita harus perhatiin dari ide lalu cara syuting, lalu menggunakan teknik lampu. Teknik lampu ini udah gue bahas di video gue yang sebelumnya. Posisi lampu itu gimana yang bagus dan lampu apa yang digunakan? Nah, kalau gue pribadi ya, itu menggunakan lampu yang ada di rumahan. Seperti lampu downlight, like, lampu bola putar biasa. Ya gue gunakan lampu itu nanti bisa kalian perhatiin di video gue yang ini. Mana ini ya? Ini ini. Kalian boleh cek video ini di channel aku tapi nanti dulu fokus ke sini dulu nanti ini penjelasannya setelah nonton video ini langsung cek ini nah lalu gimana caranya channel kita mempublikasi video tadi jadwal itu juga penting kawan-kawan jadi setiap channel ini memiliki jadwal yang berbeda-beda seperti jadwal game nah gaming ini kan cenderung anak sekolah anak sekolah ya jadi kalau anak sekolah, itu pagi cenderung sekolah, jadi kita mainkan itu di siang hari. Ketika mereka baru pulang, mereka cari aktivitas agar mereka nggak bosan dengan kegiatan sekolah yang udah dilalui. Jadi kalau pinsan kalian channel game, itu biasanya jadwal uploadnya itu gue sarani itu jam 2 sampai dengan jam 5. Nah, kalau misalnya kalian merupakan channel ibunda-ibunda ibu channel kayak memasak-memasak itu, Pastiin channel ini mainnya tuh dia antara range jam 10 karena biasanya kalau mama, mama tuh dari pagi sampai jam 10 itu dia udah mulai masak, dia nyiapin anak sekolah, dia beres-beres. Nah, waktu rehat mama-mama ini kan biasanya ini jam 10-an. Jam 10 ini bahasewa waktu rehat mama-mama atau ibu-ibu ya. Jadi kalau channel masak tuh gue sarani nih, uploadnya itu jam 10-an. Ya, bener banget. Nah, kalau channel yang fokusnya doa bapak. Seperti channel apa tuh? Channel mancing Channel main catur Pokoknya channel yang berunduan sah Untuk penonton bapak-bapak Upload itu sore Jam 5 Sampai dengan jam 9 malam Ya bener banget Jadi kalau semua itu sebenarnya Gue bongkar rahasianya ini ya Kenapa gue bongkar rahasianya ini? Karena gue mau kalian sukses Dan semua youtubers Indonesia tuh sukses Jangan pelit sama ilmu Jadi jangan ragu untuk Selalu pantau channel aku jangan jangan sampai ketinggalan. Caranya klik tombol subscribe nya, kita akan selalu terhubung. Oke, lanjut. Nah, ketika kalian ini udah membuat channel, jangan pernah juga lupa untuk namanya memperhatikan kolom komentar. Ini penting nggak? Kolom komentar ini sebenarnya cukup penting kawan-kawan. Kita perhatiin kolom komentar ini. Kenapa kita perhati? Karena di kolom komentar ini itu biasanya bakal banyak tuh kritik. Kritik ini yang harus kita perhatikan, dan jangan juga untuk lupa merespon. Jangan lupa merespon, ya. Jadi, jangan lupa merespon apa yang mereka inginkan, seperti bilang, 'Bang, kayaknya channel lo tuh kurang menarik. Coba perhatiin dari cara sound, dari cara bicaranya.' Nah, kalau udah kayak gitu, kita bisa upgrade. Fasilitas dari video kita, nah, kayak akun yang pakai mic tambahan eksternal. Kalau misalnya mic langsung dari kamera ini, bisa nggak bisa? Gue udah pernah bahas juga tentang mic eksternal. Boleh cek videonya di sini. Di sini, gue gunakan berbagai jenis-jenis mic dan kualitasnya. Jadi nanti kita bakal kayak membuat penonton tuh merasa nyaman berdasarkan mic -nya tadi. Kalau mic mic murah salah, nggak, nggak salah, bener bisa juga. Tapi ketika kita udah mulai powernya mulai naik, kita udah dapat polanya, video kita sudah mulai melesat, mulai rajin, mulai banyak yang nonton dan subscriber kita mulai menambah persat, nggak ada salahnya kita naiki kualitas kita agar kita bisa menaiki lagi jumlah subscriber kita dan jumlah view kita. Oke. Okay. Dan yang buat youtubers memulai yang udah upload lebih dari 20 atau 10 20 30 video di sini kita saatnya memperhatikan yang namanya analis analis dari YouTube studio kenapa kita perhatiin ini karena kita mau melihat dari nilai analisa di ini channel kita arahnya mau kemana idenya mau di mana. Jadi setiap channel itu pada dasarnya memiliki arah yang bisa dibilang ditentukan oleh penonton Kenapa oleh penonton? Karena kita ingin penonton itu datang kembali Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan Itu yang akan mereka dapatkan di channel kita Jadi jangan egois Jangan buat video yang sebanyak-banyaknya Tapi penonton tidak suka Jadi kita perhatiin video kita tuh mau kemana nih arahnya nih Itu bisa lihat di mana? Itu bisa lihat di analis Diperhatiin di atasnya Dan perhatiin juga kata-kata dari channel kita Apa ya kata-kata yang bakal buat booming? Jenis video yang gimana? Jadi setiap channel itu beda-beda ya Setiap channel itu beda-beda Makanya kita perhatiin analis Analis ini kita lihat grafiknya di video mana yang paling tertinggi Nah, kita buat video yang sejenis Dengan pembahasan yang sama Lalu kita upgrade Upgrade ini bisa seperti kita gunakan tongsis yang biasanya kita mungkin masih menggunakan shoot HP dengan agak getar. nggak usah tongsis mahal deh, tongsis yang murah-murah aja. Gue juga penggunaan tongsis yang murah kok kayak gini nih ya. Sedangkan Logitech gue aja nih ya, webcam gue menggunakan tongsis murah. nggak perlu mahal, nggak nggak perlu mahal. Yang penting teknik. Ya, tadi kita menggunakan tongsis Hanya untuk agar kamera tidak goyang Dan jangan lupa juga Kalau udah upgrade tadi Gunakan clip-on untuk yang main di outdoor Ya kalau misalnya kita Ini jenis video kita ini Video yang outdoor nih Video yang rame ditonton tadi Itu merupakan video yang di outdoor Kenapa menggunakan clip-on Karena kalau menggunakan mic dari bawaan kamera biasa Itu cenderung suaranya pelan Nanti kalau suaranya pelan Suaranya jadi nggak nyaman, orang dengarnya apa ya? Apa ya? Apa ya? Kayak gitu, kayak gitu ya? Iya, bener banget. Jadi, gunakan upgrade lah video kita, upgrade itu dari quality biar mereka semakin nyaman dan mereka semakin betah, dan yakinlah mereka bakal subscribe channel kita tanpa harus kita minta subscribe. Iya, bener banget. Nah, ini bisa kita lihat. Sorry, gue omeng dulu. Gue mau minum dulu ya, sorry, sorry. Nah, kalau kita udah upgrade dari sesi video kita, kita udah fokus dengan video kita tadi. Yang seperti gue bilang di awal tadi, kita harus perhatiin yang namanya itu analisa tadi. Dan fokuslah di situ. Nah, selanjutnya. Terus selanjutnya ini kita kalau bisa, dan ini sebenarnya sih emang nggak wajib ya. Tapi gue sangat sarani yang namanya collab antar channel. Kenapa collab antar channel? Karena sebagian youtubers itu melakukan ini Mereka tuh kayak tukaran penonton Jadi antara channel kita Dan channel orang-orang lain Jadi kalau misalnya kita, kita collab Ini, itu, ini, itu Dan membuat tag dari channel orang Ketika kita buat video dia Dan dia buat video adanya kita Dia harus nge juga Jadi kita bakal tukar-tukaran penonton Nah di sini Keuntungan itu sangat banyak kawan-kawan Penonton dia bakal tahu juga channel kita dan penonton kita bakal tahu channel dia. Yang biasanya mungkin subscriber kita masih di angka 2000. Dan si kawan tadi itu baru berapa? Baru kita bilang aja 1200. Nah banyak kita kan. Jangan sombong. Jangan sombong. Tetap mau aja lakukan collab jika ada yang mau collab. Nah kalau misalnya kita collab lebih dari minimal 10 aja. Dari yang misalnya dia masih 100. Channel kita tuh udah bakal menambah berapa? Mungkin kurang lebih 500 dari 10 channel tadi Dan bakal bisa naik lagi Bakal naik lagi Jadi kalau untuk collab jangan pernah pandang subscriber Ataupun pandang channel dia itu masih lemah gitu Jangan Kalau bisa collab dengan channel lain Collabkan aja Karena ini sangat menguntungkan bagi kita dan bagi dia Jadi dua pihak itu saling menguntungkan Oke paling segitu aja Jangan lupa main lagi di channel aku dan aktifkan juga tombol subscribe Karena kita bakal semua bahas itu teknologi Secara free dan gratis di channel aku Karena channel aku gak buat yang namanya membership No Ilmu itu harus gratis Dan diberi secara totalitas Oke Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya